Halo sahabat Eva semuanya. Di video kali ini saya mau membuat resep usus crispy yang dijamin super kriuk dan bisa bertahan sampai lama. Nah, teman-teman sebelum kalian menonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Di sini saya menggunakan ususnya setengah kilo. Terus, saya rebus dulu sebentar, kasih garam, dan kemudian kita pakai tepungnya seperti ini. Bahannya cukup simple, di sini ada tepung terigu. Nah, tepungnya itu sama seperti terigu biasa karena ini belum ada rasanya dan saya hanya tambahkan sedikit garam aja ya kalau di Taiwan bungkusnya seperti ini kalian bisa cari di cienlian atau di simple mart biasanya suka ada ya nah tepungnya saya bagi dua yang satu tepung basah dan satu lagi tepung kering jangan lupa uh, setelah campur garam kita campurkan biar rata nah langsung saja usus yang sudah saya rebus serbusnya sebentar aja ya, masukkan ke tepung basah terus kita masukkan ke tepung kering, cuk satu kali aja rahasianya di tepung kering kalian harus bisa apa ya namanya, <gifat> jadi perhatikan seperti ini ya caranya oke setelah semuanya tercampur rata, kita pisahkan ke wadah ya atau piring jadi rahasia crispy dan tahan lama itu memang cara cara pencampuran ya dari tepung yang basah ke tepung kering juga cara meremasnya itu harus bener-bener tercampur rata seperti ini ya Nah kalau semuanya sudah siap langsung kita siapkan wajan tepungnya bisa dipakai untuk sisanya ya bisa juga untuk tahu ayam atau jamur ya sesuai selera kalian Oke, selanjutnya kita siapkan wajan dan di sini saya sudah menyiapkan ada minyak sayur, tapi saya belinya minyak yang kedele ya, cukup sehat. Tuangkan minyak kurang lebih 250 ml. Saya beli minyaknya ukuran kecil yang 500 ml ya. Jadi biar enggak terbuang sia-sia atau enggak terlalu boros. Rahasia kedua yaitu di minyaknya, ya. Jadi, kalian benar-benar nyalakan api besar, tunggu sampai minyaknya panas, baru langsung kita goreng. Khususnya seperti ini. Jadi, kalau semuanya sudah dimasukkan ke minyak, baru kita kecilkan apinya, karena sebelumnya kan apinya sudah besar. Jadi, itu tipsnya, ya. Tips pertama dari e, memasukkan tepung, tepung basah ke tepung kering. Yang kedua ini dari minyaknya. Jadi, kalian saat menggoreng seperti ini, apinya usahakan jangan sampai yang besar ya, nanti bisa gosong dan warnanya tuh enggak bagus. Nah, apinya kecil aja, kecuali saat pertama kali kita mau menggoreng, usahakan apinya sudah panas dulu. Agar warnanya tampil cantik dan benar-benar matang merata Kalian harus sering diaduk ya Jangan didiamkan saja Sering diaduk seperti ini Biar benar-benar merata dan warnanya itu pasti hasilnya sangat cantik nah ini hasil setengah matang ya untuk penggorengan pertama jadi minyaknya juga udah tercampur dengan tepung nah ini sisanya masih ada sisa usus crispynya ini tepung yang saya pakai ini ini belum ada rasanya bener-bener seperti tepung terigu kalian bisa menggunakan tepung segitiga biru atau bumbu yang langsung udah instan gitu ya udah ada rasanya juga nggak masalah ada juga yang menggunakan bumbu Tradisional, kalau saya ini emang simple dan memang cari bahannya di sini rada susah, jadi cukup menggunakan tepung terigu yang seperti barusan saya perlihatkan. Tambahkan sedikit garam. Nah, ini untuk hasilnya ya. Oke okay, sahabat, Eva, ini hasil pertama. Lihat cantik sekali, kan? Warnanya dan untuk minyaknya karena udah tercampur oleh tepungnya, jadi sudah terlihat keruh ya, tapi kan masih bisa kita pakai untuk sisa usus yang belum digoreng kalian bisa lihat hasilnya itu bener-bener matang merata warnanya juga sangat cantik oke lanjut lagi untuk rahasia yang ketiga usahakan ya setelah kita tiriskan sisa minyaknya langsung taruh di Mawada piring bisa dialasi Tisu yang anti minyak atau koran juga enggak masalah. Biarkan dulu jangan langsung masuk ke plastik atau ke toples. Jadi biarkan di tempat yang terbuka. Jangan sampai lama ya. Paling kurang lebih 2 menit 3, 2 menit sampai 5 menit. Biarkan seperti ini. Jangan langsung masukkan ke plastik atau ke toples. Biar crispynya itu dapat dan bisa tahan lama karena biasanya kalau langsung dimasukkan ke toples atau plastik ini rasanya jadi melempem ya atau alot di beberapa menit kemudian atau satu jam kemudian itu rasanya udah udah melempem ya alias alot Penggorengan kedua ini masih ada sisa minyak yang udah tercampur dengan tepung yang tadi jadi warnanya agak keruh tapi gak masalah karena ini masih sisa satu penggorengan yang barusan kita lihat ya jadi gak usah pakai minyak yang baru lagi memang kelihatannya gak bagus untuk minyaknya karena sudah keruh tapi ini karena masih satu penggorengan alias sisa yang tadi jadi ini tidak masalah ya teman-teman daripada kita mengganti minyak sayur itu pemborosan ini hasilnya juga masih tetap cantik karena ini hanya berubah warna dikarenakan ada campuran tepung terigu yang barusan kita campur dengan susunya. karena tepungnya guys kalian lebih suka yang kering atau yang ini ya jadi terserah aku lebih Aku, aku beli ini ya minyak minyaknya tuh tuh minyaknya itu minyak apa namanya Saya bikin kedelai ini 500 ratus mili aku pakai 250 ratus lima aku pakai yang dua ratus Oke okay, goreng semuanya sampai habis dan kita akan lihat hasilnya dari 500 gram usus yang saya beli di pasar ini jadi seberapa banyak ya menggunakan minyak kacang kedelai bagus banget ya. hmm. cukup minyak sisanya masih sekitar 250 hmm. nah, hasil akhir seperti ini udah cantik banget warnanya Dan ini hasil penggorengan ketiga kalinya Wow Dari 500 gram usus Yang saya beli jadi sebanyak ini